Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ya, semuanya Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Arab Pertemuan pertama atau pertemuan kedua Dalam pelajaran bahasa Arab Untuk hari ini kita akan mempelajari materi Bab 1 Bahasa Arab yaitu sesuai dengan KD-nya mempelajari tentang KD 3.1 mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan wajar sul-ula, wajar susani, wajar susalis, wajar sul-robi, wajar sul-homis, wajar susadis baik secara lisan maupun tertulis kemudian KD 3.2 memahami lafal kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan adar suluula, wadar susani, wadar susalis, Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adar sepula. Nah, adar Yang dipakai di sini adalah kitab Durusul Lughatul karangan dari Syekh Abdurrahim Jilid satu untuk kelas satu ya. Jilid satu untuk kelas satu. Bagi yang punya kitabnya bisa dibuka atau kalau tidak punya kitabnya nanti materinya bisa didownload di, di e learningnya masing-masing. Oke. Okay. Jadi pada bab ini ada sulula kita ada hada. Pada bab satu ini membahas atau menjelaskan tentang fungsi dari hada. Ya, Hada, ini mungkin kata ini sudah tidak asing lagi di kalangan anak-anak semuanya Bacaran yang pertama, Hada, menjelaskan tentang Hada Hada ini adalah isim isaroh ya, Jadi ini nanti yang saya terangkan dirangkum di dalam buku tulis ya Hada adalah bentuk dari isim isaroh Menunjukkan arti isim isaroh laki-laki Artinya ini ya ini, kemudian sini ada gambar rumah. Hada baitun. Hada artinya ini, baitun artinya rumah. Berarti kalau hada baitun ini rumah. Oke. Kemudian di sini ada gambar masjid. Ya, hada masjidun. Hada ini masjidun masjid. Jadi ini masjid gitu. Dan isim isarohadah ini karena menunjukkan laki-laki, maka isim setelahnya ini atau kalimat setelahnya ini harus berupa laki-laki. Nah, tanda laki-laki pada sebuah kalimat ini adalah tidak diberikan takmardoh atau takmu'anas. Kalau setelah baitun ada haknya atau ada taknya, ini nanti menunjukkan arti perempuan. Begitu. Dan harus menggunakan hadi. Kemudian di sini ada gambar masjid. Hada adalah isim isaroh, artinya ini masjid. Ini adalah masjid, berarti Hada masjidun ini masjid. Kemudian di sini ada gambar pintu. Pintu itu bahasa Arabnya adalah babun. Ya, berarti kalau ini adalah pintu Hada babun. Kemudian di sini ada gambar kitab. Ya, kitab juga artinya juga kitab. Hada Ini adalah kitab. Dan di sini ada gambar pena, polpen Hada artinya adalah ini, pena artinya adalah Kolamun Ini adalah pena. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar kunci, ya. Kunci bahasa Arabnya adalah miftahun. Di sini ada hada. Hada miftahun. Hada artinya apa tadi? Ini, ya. Ini kunci, itu ada gambar meja tulis, ya meja untuk menulis, ya meja untuk menulis atau meja tulis ini bah adalah maktabun hada artinya ini kalau ini meja maktabun berarti ini adalah meja dan di sini ada gambar tempat tidur tempat tidur artinya adalah sarirun, ya tempat tidur bahasanya adalah sarirun hada ini berarti ini adalah tempat tidur. Dan di sini ada gambar kursi ya. Kursi bahasa Arabnya adalah kursiun, kursiun kemudian hada artinya ini berarti ini kursi. Kemudian selanjutnya ya. Setelah kalian memahami arti dari satu persatu satu ini ya, jadi harus dihafalkan mana kitab mana masjid mana rumah mana pena mana kunci mana meja tulis mana tempat tidur dan mana kursi ini nanti harus dihafalkan setelah kalian memahami apa arti dari hada kemudian di sini kita melanjutkan mahada ya jadi saya ulangi lagi tolong yang saya sampaikan ini diringkas atau diresum, di di buku tulis tentang arti setiap kata ya mahada ya kemudian setelah kita tahu artinya hada hada artinya adalah ini ma ma ini adalah kata tanya yang artinya adalah apa ya nanti ada ma ada man kalau ma itu apa, kalau man itu siapa, ya. Nanti ada yang pakai alif di sini, ya. Ini harus tahu. Mahada, ma artinya apa, hada artinya ini. ini adalah bentuk kalimat tanya. Mahada, apa ini? Ya. Ada gambar rumah ya, di sini ada gambar rumah. Kalau ada pertanyaan mahadha terus di sini ada rumah Mahada, apa ini? Apa ini? Rumah bahasa Arabnya apa? Ya, baitun. Jadi ini adalah rumah. Ini rumah. Jadi apa ini? Jawabannya harus ini rumah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ahadha baitun. Orang orangnya kurang begitu yakin. A A ini adalah kalimat tanya A artinya apakah Hadza artinya ini Baitun artinya rumah Apakah ini rumah Kalau ada kalimat tanya Menggunakan istifang berupa hamzah Atau berupa kalimat hal Jawabannya pasti nanti naam Ya Tinggal naam Kalau naam itu artinya iya Kalau tidak artinya la Ya Hadha baitun apakah ini rumah Naam iya ini adalah rumah, ya. Kalau semisal ada pertanyaan, ahada apakah ini pulpen? Lah, tidak, ada baitun. begitu, ya. Nah, ini selanjutnya ada gambar baju. Mahada apa ini? ada komisun ini baju. Ya, komis, ya, komis itu baju lengan panjang, gamis. Ya, yeah. Ini baju Atau ini kemeja Dengan panjang kita rejakan kemeja saja Ya nah, ini Ada sarirun Apakah ini Tempat tidur Ranjang tempat tidur Nah ini Apakah ini ranjang tempat tidur Apakah ini bentuk ranjang tempat tidur Saya kira tidak Salah ini jawabannya la Tidak Ada kursiun Ini adalah kursi okay. kemudian selanjutnya bawahnya ini adalah gambar pena, kemudian pertanyaannya ahadha miftahun ah, apakah ada ini miftahun tahun tadi apa artinya? tahun tadi artinya adalah, ya betul miftahun artinya adalah kunci apakah ini kunci? la, tidak hadza kolamun, ini adalah pena ya yeah. Kemudian di sini ada gambar bintang. Mahada mata artinya apa? Apa, ya kan? Hada ini apa ini? Hada najmun, hada artinya ini najmun artinya bintang. Ini adalah bintang. Oke. Nah, nah itu adalah contoh-contoh eh, dari penggunaan hada, ya. Penggunaan Hada, kemudian selanjutnya kita sudah masuki Tamrin. Ini nanti tugas untuk anak-anak, ya. Silahkan nanti dikerjakan. Ada Tamrin, satu Tamrin 2 Ini saya kasih contoh. mahada, ini artinya adalah kunci, besarnya adalah tahun. mahada jawabannya Hada Miftahun. Oke, nanti dilanjutkan ya. Kemudian ada Ahada Baitun. Ya di sini ahadah baitun ahadah miftahun. Ini gambar apa? Masjid. Baitun rumah. Ahadah baitun apakah ini rumah? Oh ini rumah? Tidak. Jawabannya La, tidak. Hadah masjidun. Ini adalah masjid. Ini belum dikerjakan sampai sini setelah itu ke tamrin yang nomor tiga ikrok ikrok waktu baca dan tulislah hada maktabun ini meja belajar hada masjidun ini masjid hada kolamun ini pena hada sarirun, ini tempat tidur mahada apa ini hada kursiun ini kursi Ada baitun apakah ini rumah tidak hada masjidun la tidak hada masjidun ini adalah masjid ma apa ini hada miftahun ini adalah kunci Tadi itu tadi yang ma ya itu tadi yang meng menggunakan ma ya <tuh> Ya, ini keterangan mahada artinya adalah apa ini ya mahada apa ini hada kitabun ini buku ahada baitun ya tadi ada Hamzah namanya Hamzah istifham. ya ini adalah istifham atau yang berarti apakah ahada baitun apakah ini rumah naam iya hada baitun ini adalah rumah lah ada masjidun Tidak Ini adalah masjid Jadi kalau ada pertanyaan apakah Jawabannya nanti ada dua Kalau iya pakai naam Kalau tidak pakai lah Kemudian belakangnya tinggal Tinggal menirukan Jadi kalau ini adalah benar rumah Tinggal aja ada baitun gitu Kalau ini bukan rumah ya tidak Terus ini apa masjid ya Ada masjidun Ya dan sel selain Mahada Man Hada Ya Ma ini artinya apa Man ini artinya siapa Man Hada Catatan Hada dilafalkan Hada Namun ditulis tanpa alif setelah huruf H Bunyi N pada akhir kata benda bahasa Arab Kitabun itu Masjidun Adalah menunjukkan Ident artikel atau isim nakiroh jadi kalau ditanwin ini adalah bentuk dari isim nakirah. E, kalau tidak ditanwin tapi di depannya ada al seperti al masjidu, al baitu, al kitabu ini adalah bentuk dari isim isim arifat. Dan ini kosa katanya yang nanti harus dihafalkan. Ya, jangan lupa kosa katanya ini nanti dihafalkan kemudian tugasnya dikerjakan. Ya. Demikian pembelajaran Bahasa Arab untuk tahap pertama, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.